kasih tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kita tadi Kak Wah, luar biasa sekali ya tadi ada yang bawa parang loh iya makanya <laughs> tadi keren banget mereka yang lain pada uh, yang lain tuh benar numbuk langsung so, mereka kayaknya motong-motong bambu tadi betul mungkin betul sekali dengan semangat yang ya, menunjukkan uh, semangat dari kerja Rani untuk buah page ya